juga tim masa depan walaupun harus merelakan dua playernya hmm. Boker dan juga Ikiar at least mereka mendapatkan sebuah bibir zona dan ternyata tamu yang tidak diundang sudah mulai dibahas juga di depan sana dari ada EVOS oh, oh my god sebuah kecelakaan tunggal yang terjadi sebuah keblunderan minor mistake yang ternyata membuat seorang Kenan berhasil untuk menumbangkan dua playernya dan KF yang tertahan di bagian belakang akan berusaha untuk melakukan clutch dimana dua player dari EVOS akan menjadi informan dari bagian luar melemparkan sebuah granat mantul granatnya mantap betul dan dari Kenan akan berusaha untuk mencari berserta dengan pohon di depan sana by one situation antara KF dan KF. Dan KF memenangkan oh. pertarungannya di mana KF menjadi The Last Man Standing. Dan gua rasa untuk teman-temannya ini bakal sulit banget sih untuk di uh. Betul banget, tapi dan kita lihat di sini aja. Lihat. Sembilan tim, 27 pemain yang di mana di sini mereka benar-benar bermain sangat agresif di zona kelima. Tapi di sini dari SG yang tadi aku bilang dia tiba-tiba mau masuk tapi sepertinya dia tidak jadi masuk. Dan di sini juga ada EVOS yang sudah dikeker abis-abisan oleh tim. Uh, Skylight Yes, mungkin akan berusaha untuk menjadi third party Atau yep. kali ini Skylight yang akan benar-benar menjadi batuk sandungan untuk EVOS itu sendiri Walaupun EVOS sudah memenangkan fightnya, nya tapi EVOS hmm. Belum masuk ke dalam zona. Sementara itu di sisi lain. Aditama yang sebentar lagi bakal pecah. Deh. Betul. Aditama langsung saja mengincar keberadaan dari tim Excel di sana. Ada yang tertumbang satu. Tapi kita lihat di sini sepertinya langsung terkenok dua orang. Begitu saja dari tim Aditama. Akankah dari tim Excel langsung dipulangkan. Tapi di sini ada trading yang sangat luar biasa. Langsung dipulangkan. Satu orang dari tim Aditama. Tersisa dua orang. Dan kita lihat, akankah dari Tiba Aditama yang langsung dipulangkan ke lobi atau justru sebaliknya? Karena di sini, dari Aditama, uh, siapa itu tadi ya? Dain? Yeme, Dain? Yeme itu ada di ujung sana. Okay. Dan Mas Gaga di sini? Ya, Daina. Daina. Daina. Daina. Daina. Daina. Daina. Dain. Dain. Dain nasu oh, tumbang iya. juga sama buale oh, baru, dibahas. Iya, baru dibahas baru ya. dibahas dan ya susah lah ya hmm. untuk mas gaga untuk melakukan backup karena terlalu jauh juga positioningnya tapi yeah. at least dari mas gaga bisa mendapatkan titik aman di bagian zona. Betul. Namun untuk bermain sendirian di bagian weekend bukanlah pilihan yang tepat menurut gue. Yeah. Dan gimana caranya dari mas gaga bisa mempertahankan posisinya karena dengan adanya mobil yang diparkir di belakang batu oh. plus salju kali. Tapi di sini kita lihat sepertinya ada tim F5 yang langsung saja di begitu saja oleh tim BTR di sini. Tapi masih belum ada darah-darah uh, yang terkuras di sana. Ya, dan BTR gue rasa juga gak perlu harus terlalu agresif ya, karena posisinya enak banget. Dia punyain compound, di bagian yep. tengah circle juga. Tinggal nungguin tamu-tamu oh. masuk ke arah dalam. Dan KF pun dari arah yang lain masih bisa menjegal player-player dari OGG yang sedikit tertahan kali ini. Yep. F5 Commander bermain di bagian pinggiran sungai, masih belum... Uh, belum mendapatkan ancaman bahaya, tapi ternyata dari skylight pun benar-benar menjepit habis player-player dari Oji. Jadi Oji itu terjepit dari dua sisi. Betul sekali, tapi tadi kita juga lihat ya dari tim Aditama yang sudah langsung dipulangkan semuanya ke lobi. Tapi di sini langsung saja SG, uh -huh. EVOS, uh -huh. Evos-nya benar-benar satu ditumbangin, satu terkena zona yang tersisa sekarang tujuh tim, yang dimana mana Ivos tersisa satu orang, oh. yang di sini kita lihat terkena gitu saja bom meledak dengan indahnya ke arah Ojiji. Oh, tapi sini kita lihat, sebetulnya Ivo langsung dipulangkan begitu saja tersisa lima tim di sini. Axel mengkenok langsung begitu saja seorang pinggir, eh bukan pinggir tadi, SG juga tapi tadi ya. Yeah. SG Belva ya, Karena mereka tadi uh, gimana? ya ketahan juga huh? di bagian luar kan Dan mereka harus menghadapi dua tim secara sekaligus Lizer berusaha termasuk yeah. masuk ke dalam tapi timingnya gak terlalu tepat Dan dicekal oleh banyak sekali tim yang menembaki ke arah depan BTR Iron. Sementara waktu mendapatkan kempuan yang enak banget menurut gue Betul. Dan tinggal gimana caranya mereka nge-defense Tinggal mm -hmm. gimana caranya mereka mengeksekusi Jangan sampai ada tim yang bisa ngeritik betul. Atau jangan sampai juga mereka terbulun Tapi kita lihat di sini dari skylight yang langsung saja mampik, uh, nge ngekenok beberapa orang tadi. Tapi ternyata malah yep. justru. Skylight yang dipulangkan. Oh yes. my god, dia perang dengan Excelsior di bagian luar karena gimana pun juga Skylight punya PR untuk eh. bisa nembus barikade dari Excelsior dan ternyata oh. Excelsior bisa mempertahankan areanya dengan sangat baik. Bang Spot kembali di depan oh. sana ada Vanex, saya sopan yang kali ini berusaha untuk dihantam oleh seorang Markaris dari bagian kejauhan. Namun low health yang harus membuat dia melakukan healing terlebih dahulu waktu nggak terlalu banyak untuk kedua tim dari Vanex dan juga Excelsior benar-benar harus komit melakukan fight atau mereka harus komit nabrak ke dalam tengah circle. Betul sekali. Tapi kita lihat di sini sepertinya dari tim Exalt tersisa Oh, masih komplit. Masih Aku kira tadi ada yang udah ketumbang loh. Enggak, masih lengkap dia. Oh Soalnya oh tadi berhasil God. untuk melakukan reset ketika tadi fight dengan tim Skylights ya, mm -hmm. mereka memang ke, ke takedown beberapa. Tapi karena backup firenya terlalu cepat dan itu membuat mereka berhasil survive. Dan ternyata repositioning dari Excelsior, kali mm -hmm. ini membuat mereka mendapatkan sebuah low ground tipis yang bisa dimanfaatkan. Seenggaknya nahan beberapa waktu, jangan sampai ketembak oleh tim ex di depan sana. Dan wow pergerakan benar-benar agresif dari G-Space Commander nampaknya komit. Sekomit komitnya untuk meritek rumah oh. milik BTR ion tapi kita lihat dari sisi sana, yang dimana Excel dan juga fan X sudah mulai trading satu sama lain dan langsung dikenakan begitu saja. Akankah dari tim Excel langsung dipulangkan? Karena kita lihat di sini, dua orang terkenok tidak bisa direvive karena itu terlalu jauh di sana. Kalau misalnya sampai benar-benar dijabanin, mereka akan kehilangan semua timnya dari tim. Uh, oleh tim FNX. Ya, terlalu, X. terlalu beresiko lah ibaratnya Betul. ya. Dan komit push oh. langsung dilancarkan oleh Excelsior di depan sana. Mendapatkan lagi dan lagi seorang G-Space Commander. Dan membuat kali ini G-Space serta Excelsior oh. harus fight baku hantam. Tinggal gimana caranya nih BTR Ion melakukan defense dengan sangat baik dan harusnya nungguin aja ya dari bagian yeah. luar nontonin aja toh ada broken wall juga yang bisa dimanfaatkan oleh BTR Ion dan mereka juga bisa melakukan steal elimination atas Excelsior maupun Fanex maupun juga dari G Space Commander. Tapi dari sisi Excel ini di sini mungkin mereka masih belum tahu kalau di depannya dia itu ada BTR. Ya bisa, bisa jadi udah tahu dan uh -uh. bisa jadi enggak, ataupun mereka terlalu fokus sama fanex Betul. Tapi yang pasti ini, BTR Ion punya benteng kekuasaan yang enak banget. yap Jangan sampai oh. nge terlalu lama, jangan sampai keculik aja. Tinggal gimana caranya, dia manfaatin situasi dan waktu. Ya udahlah yang di luar lagi pada huru-hara berantem, biarin aja nggak usah didiamain iya jadi biar supaya nanti di saat mereka salah satunya tim ada yang tumbang baru mereka tinggal eksekusi istilahnya tinggal sapu bersih tinggal sapu bersih benar iya, bang tapi jadi dari eksekutor. sini kita lihat ya fan X yang dimana di sini mereka benar-benar di pojok banget tapi sebenarnya yang lebih enak itu adalah dari tim G -Space. Alright, dan G-Space yang sudah merepet, Mer Re uh, merepet mepet, mepet, mepet, ya? mepet ke hmm. bagian broken wall-nya. Karena oh, oh. Biseri pun berusaha untuk mendapatkan seorang fan X dari arah belakang, tapi G-Space Commander juga berusaha untuk menahan pergerakan dari Excelsior, enggak dilepasin begitu padat di bagian satu titik. Semuanya berusaha untuk mendapatkan rumah karena VKND dingin, mereka butuh tempat yang hangat. Betul banget, sehangat ngelihat orang-orang lagi pada ya berduaan ya sekarang ya dan I kita juga me. berdua kan kita berduaan juga ini di sini <laughs> ya, tapi okay. kita lihat di sini terkena bom begitu saja dari G Space Oh my God tapi di sini kita lihat dia tidak bisa diselamatkan nggak ada yang bisa nge revive nggak ada juga yang berani keluar karena di sini kita lihat juga dari tim BTR sepertinya mereka sudah mulai berani keluar mereka mengetahui keberadaan dari musuh-musuhnya yang ada di bawah tapi kita lihat di sini langsung saja wow. di spray dipulangkan ke lobi tersisa tiga Tim di sini begitu saja, 8 orang pemain. Yes, ini luar biasa banget pertahanan yang dibangun oleh BTR Ion. Satu oh. persatu, player-player yang berusaha untuk menjajah rumah yang mereka miliki, dihantam begitu saja. Dan juga dari Genvoss yang menjaga dari bagian second floor, membuat semua tim di bagian luar nggak bisa bergerak secara leluasa. Begitupun juga dengan G-Space Commander, yang di mana sebelumnya mereka berempat. Tapi kali ini, player-nya oh. satu persatu, oh. untuk menyusup ke arah dalam. Tapi yang J berusaha untuk melawan close juga, Kaja berusaha untuk melawan backup sedikit terlambat dari arah bagian belakang, serta dengan Gue gak tahu apakah yang akan terjadi berikutnya karena mereka butuh waktu. Mereka akan melakukan buying time terlebih dahulu untuk melakukan healing. Betul sekali. Satu tempat diisi dengan dua tim yang dimana di bawah tadi ya. Dari sisi G-Space yang sudah mulai menguasai area bawah. BTR gak bisa kemana-mana. Tapi kita lihat di sini. Dari sisi lain, dari sisi luar itu masih ada tim yang sedang nunggu satu orang itu tadi. Ya benar, karena di pantau ada tiga tim yang tersisa. Ya. Sementara di bagian rumah Ini hanya, ada, hanya ada... Oh iya, ada Excelsior ternyata yeah, yang Mumi. Mumi yang nyalip, yang nyelip di bagian belakang oh. dan sementara waktu masih dengan tiga tim bertahan. Blue Zone sudah mulai, nggak bisa diajak kompromi lagi, sudah mulai mengecil kembali. G-Space Commander terpojokkan, nggak bisa keluar. Apakah dia akan merelakan dirinya di Bluezone oh. dan no Mumi terbackset oh. dari bagian belakang. one night nice shot dari seorang James. Tapi gue rasa ini akan menjadi kemenangan besar untuk BTR di depan sana. Ditembak oleh seorang Vajar dan Wave 5. Cheese space Commander pulang, winner-winner chicken dinner untuk... BTR Ion. Iya, BTR menang dalam keadaan zona yang sangat bagus sekali. Rotasi yang sangat bagus sekali. Yang dimana dia langsung keluar begitu aja karena dia tahu itu rumahnya udah nggak bisa. Itu udah nggak bakalan.